Halo pasien UGD, jumpa lagi nih, gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku mau bikin resep, Choco Red Velvet. Yang lagi moodnya turun, bisa coba resep ini. Perpaduan coklat sama red velvet, pas banget buat balikin mood kalian nih. Bikinnya gampang, bahannya juga simple banget. Bisa juga buat jualan minuman kekinian nih. Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, air panas. Yang kedua, bevrik powder drink varian full cream. Sebenarnya bisa juga susu UHT, tapi kalau pakai susu UHT itu mahal banget. Jadi akan lebih murah pakai bevrik powder drink ini. Rasanya juga sama kok. Yang ketiga, bevrik powder drink varian red velvet. Red velvetnya bevrik kerasa banget. Nggak perlu nambah gula lagi karena bubuknya udah manis. Yang pasti premium dan harganya terjangkau. Setelah itu, coklat genes. Untuk pembuatan coklat genes, link ada di deskripsi ya. Tenang, ini mudah banget kok buatnya. Yuk langsung aja ke pembuatan. Yang pertama, kita siapkan timbangan dan wadah. Ini aku pakai cup yang 14 oz ya. Kalau mau pakai gelas juga bisa kok, nanti takarannya bisa menyesuaikan.